Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tim Kekasih Semkan Agaripat Pekalangan Perkenalkan nama saya Pradika Ritya Saya Eki Haro Saya Tim Penyemah Saya Nasulatif Pada kali ini tim kami akan membuat dua produk, Yaitu sensor suhu non-kontak dan aksen RFID berkasih juga bagaimana cara membuatnya saksikan video berikut ini ini adalah sensor suhu non kontak hasil buatan kami Prinsip kerja dari alat ini adalah Sensor jarak atau sensor ultrasonic Akan membaca jarak dari telapak tangan Dan jika sudah berada di range, range yang telah ditentukan Sensor suhu akan merekam suhu dan menampilkannya di layar Mari kita coba Untuk range jarak tangan berada di jarak 5 sampai dengan 15 cm berikut adalah komponen yang digunakan untuk produk sistem absensi RFID berbasis web Bagaimana cara membuatnya? Saksikan video berikut ini Berikut adalah hasil dari produk absen online berbasis web dengan RFID ini adalah webnya dan ini adalah alat RFID nya mari kita coba ini adalah tag RFID nya oke berhasil kemudian kita lihat di webnya dan berhasil selamat datang di SMKN 4 Dwi Fatimah kemudian kita cek di rekap absen dan Dwi Fatimah sudah direkam masuk baik teman-teman semua demikianlah adalah hasil dari produk kami dan berikutnya adalah hasil penjualan atau promosi kami melalui WA dan Instagram Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.